USD JPY bearish hati-hati fase rebound bias harian pergerakan USD JPY terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD JPY sedang rebound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 Sebaliknya waspadai jika harga USD JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 127.88 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 128.20. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212